seperti apa cekungan videonya? Yuk, kita tonton dan video channel ini. Hari ini, udara di sebuah taman. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tonton. tonton Ada yang masih stay aman berbagai macam konten, baik itu konten lucu, konten serem, dan lain sebagainya. Dalam mulai video kali ini, admin mau reaction tentang... Kejadian-kejadian yang terekam CCTV yang ada di dunia, tapi hanya beberapa, ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke video yang pertama. Di video yang pertama, di sebuah pemukiman padat penduduk, itu ada beberapa orang, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, ada tujuh orang. Di situ ada dandang, <dantik> dandang yang gede itu berisi air atau kuah atau apa itu kayaknya sedang diangetin atau sedang dipanasin mungkin ini pasar kali ya coba kita play aja seperti apa videonya kita perhatikan yang baju putih ini baju putih itu berjalan kita play lagi mundur maaf kali ya oh duduk dia Waduh, wih, lah, kecemplung lah, waduh mendidih, panas itu air, orang air lagi dimasak, waduh, tumplekin, waduh diaduk diaduk kasih bumbu, waduh waduh melepuh itu kulit, melepuh itu kulit, melepuh itu kulit panas itu dandan, nah waduh yang ini juga bersiram, waduh waduh, buka buka itu, tuh Kulit tangannya, tangannya udah udah iti Oh, udah iti lagi Tangannya udah apa namanya Udah melepuh putih Tuh Tuh Waduh Waduh Ini mah orang kayaknya awalnya mabuk tuh Kepalanya juga udah ngelotok tuh kelihatannya tuh Waduh istrinya tuh, istrinya, istrinya lari, istrinya lari tuh, aduh. Hmm. oke, okay, kita langsung aja ke video yang selanjutnya. Di video yang selanjutnya ada sebuah mobil melaju dengan kencang. Di situ ada bundaran. Kita play saja videonya seperti apa. mati nggak? Mati itu orang. Ya Allah. Tapi ini cuma 8 detik videonya, teman-teman. Ya, Lanjutannya admin nggak tahu. Oke, okay, next di video yang selanjutnya. Disitu ada sebuah insiden juga. Sebuah insiden di Perempatan, lampu bangju, abang hijau, tapi kuningnya apa? Bang kuning, abang hijau kuning. <gifat> di situ ada lampu merah, ada dua mobil, dan ada orang berhenti di zebra cross. Kita coba play seperti apa videonya. Sudah berhenti. Tiba-tiba, hop! Ah, ini serem gak ini admin malah cenderung takut ke si orang yang di motor takutnya dia kena pentalan aduh play ga ini play gak ini admin play ya kita play lagi oh wow, wow. uh, dia selamat motornya selamat Kita balik lagi. Lambatnya ini. Wow. Waduh gila. Ini dua mobil ini pendeng. Tau pendeng nggak? Pendeng itu kepeng. Kepeng. Mobilnya kepeng. Waduh. Uh nggak kebayang. Uh nggak kebayang. Waduh. Uh nggak kebayang ini. Gak kebayang. Gila. oh wow, ini tampilan dari arah berbeda ya teman-teman kita tampilan dari arah si mobil itu datang mobil merah itu datang kita coba play tapi yang pengendara motor itu mana oh itu pengendara motor datang set nah ini nih nih nih nih nih nih nih wow, wow nyenggol wow. Kepeng, aduh ini bapak, ini bapak yang, aduh, ah. aduh, ini bapaknya selamat, tapi yang di mobil dua mobil kepeng ya Allah, inalillahih, Allah, nggak nggak ah, mudah-mudahan kita semua selamat ya teman-teman, lebih berhati-hati lagi yang namanya musibah kan nggak ada yang tahu, mudah-mudahan kita semuanya selamat ya Jangan sampai ada kayak gini lagi, kayak gini lagi Ini kejadian di luar negeri ya Itu tulisannya ada di mana, Cina Atau di mana Oke okay, next, di video yang selanjutnya Oh Di sebuah Apa ini Jualan Pop Ice Pop Ice atau apa Anggap aja admin nyebutnya Pop Ice Si baju kuning jualan Pop Ice Si pria Berbaju putih dan biru sedang melihat ke arah dua orang, dua pria yang ada di tengah jalan. Pakai baju putih sama hitam. Kita play. Teng, jadi. Dilihatin terus. Mendekat. Baju putih dan hitam mendekat. Tutup masker. Wut. Dia menodong. Tiba-tiba si baju biru. Mungkin dia ngomong. Apa salah saya? Mungkin gitu ya, istilahnya kalau dalam bahasanya kita. Si baju hitam, si kaos hitam itu, dia standby di motor. Standby di motor, dekat motor maksud saya. Mungkin untuk ancang-ancang. Ada kemungkinan, mungkin si motor itu adalah miliknya si baju biru ini. Mungkin ada di Begal kita play diterbang pistol diterbang pistol dikasih dompetnya wow ya ya ya jadi dua pria ini mau begal motor si pria yang kaos putih biru tadi soalnya tadi dimintain kuncinya dimintain kunci motornya ditembak ditembak gila Nah lo, nah loh. nah loh. nah loh mampus, syukur so, tendang pak, nah gitu kepalanya, Aduh, kenapa nggak cepat pak? Aduh, setuju saya dimatikan aja di situ. Brek, emang. Aduh, yang namanya kejahatan ya bro, kan kita nggak tahu kapan terjadi, kapan datang. Yang intinya, yang pada intinya kalau si penjahat itu punya kesempatan, ya mereka beraksi. Dia nggak ngeliat hari mungkin ya, nggak melihat bakalan sial atau apa, tapi untungnya di sini langsung ada pak polisi tangkap dahulu, masuk bui dahulu. Aduh, teman-teman, uh, dari beberapa video yang admin tampilkan di sini, yang admin reaction di sini, yang paling serem itu yang kegiles mobil tank tadi ya mobil tanki tadi mobil ngangkut apa itu yang kayak mobil Pertamina gitu tadi bukan itu terjadi di luar negeri itu dua mobil langsung gepeng sedangkan si Bapak pengendara motor itu selamat uh, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala semoga kita juga terhindar dari segala bentuk musibah yang pokoknya kita maunya yang baik-baik aja yang sehat-sehat aja kalau sehat kita mau ngapa-ngapain enak? Kalau kita selamat, ya keluarga juga senang kan? Oke, cukup sekian dari admin. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.